di ya, bulan mandi tiap hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat sore selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama bang mimin di channel youtube diva tv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 Menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Kekabar kabar pertama persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah spesial Wow hari ini tidak les dikejar lagi kumpul bersama teman-temannya ya ada khasannya ya Masya Allah banget nih Kita dikasih disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh idola kesayangan kita yang lagi live Instagram Tentu di The juga Ini mengatakan bersahabat ya bahwa Suami saya lagi kerja Katanya tuh ini sungguh cute banget ya Masya Allah luar biasa mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan dan dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Onggahan tersebut pun diripas kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan Persahabat ya kita lihat aja nih ada sebuah komentar dari akun rokaya underscore 22 Aku dan nenek-nenek tapi aku nggak pernah nanyain Bilar Ada postingan dilihat gak ada gak ditanyain Nyantai aja aku mah katanya tuh persahabat ya Banyak sekali yang bertanya kakak Bilar dimana Dijawab aja langsung sama istrinya karena suami Lesti Kejora ini lagi kerja katanya persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun srini76 Gak apa-apalah itu juga kata dedek juga bercandaan dia Masih kakak bukan marah-marah katanya tuh Jangan salah paham Tentunya kita langsung support yang terbaik untuk idola kesayangan Lesti dan kakak Rizky Bilar Gambar berikutnya, ada sebuah hubungan spesial info dari Ibu Harswi Awad persahabatnya soal anugerah KPI 2021 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. perhatikan di kalimat Kelsen Info. Tinggal besok malam, kita akan saksikan malam penghargaan untuk dunia pertelevisian dan radio di tanah air. Anugerah KPI 2021, dimeriahkan oleh para bintang tamu kesayangan pemirsa, ada Meli Goslaw, Lesti kejora, Tuh persahabat ya Nama dedek Lesti Disebutkan oleh Ibu Harshiwib Bahwa dedek Lesti besok malam akan Menjadi bintang tamu di acara tersebut Ada juga Papa Vildan Gaboy, Beristia, Jody Persahabat ya Wow official Dan biode, Wow, kira-kira kakak Bilar nyusulin dedek nanti nggak ya Tuh, wow Makin penasaran aja persahabat ya Nanti pun akan dipandu oleh Host host yang the best, ada Raffi, Rumen Onsu, dan Lidarara, dan akan hadir pula pembaca nominasi oleh artis-artis tanah air Rio. Kita lihat siapa saja yang akan jadi pemenang. Pada malam apresiasi anugerah KPU 2021 besok malam, Jumat, 17 Desember, live pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar jangan sampai lupa dicatat. Jam tayangnya persahabat ya Karena besok malam jam 20.30 Kita akan menyaksikan secara langsung Idola kesayangan kita Tampil di panggung Indosiar Mudah-mudahan kakak Rizky Billar ini Menyusul dedek Lesti di Indosiar Persahabat ya pastinya bakal ada Sesuatu kejutan yang sangat bahagia Vitamin-vitamin bahagia Yang kita dapatkan dari idola kita Dan selanjutnya Persahabat ya di sini Banyak komentar juga yang diberikan Yakni dari akun Yeni Riani 70 Mengatakan kami Bilarnya sekalian bu, biar tambah semangat Nontonnya sampai akhir Masyarakat banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Yuliani.yuli19 Mengatakan Alhamdulillah ada di Elasti Kejora Semoga kakak Rizky Bilar juga Amin, doakan saja Mudah-mudahan kakak Bilar pun ini menyusul dari di Indosiar. Selanjutnya, bersahabat kita lihat, ada sebuah postingan terbaru juga nih, ketika live Instagram dari Olesi kejuran Kasania Ini tentunya video call bareng, bersahabat ya live bareng tentunya, bersama Kak Margin. Wow, lagi pada kumpul nih bersahabat ya teman-teman akrab masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik untuk Dedek Olesi dan teman-temannya. Amin. Dan berikutnya juga bersahabat perhatikan. Ini ada sesuatu yang tentunya membuat kita heboh banget ya di warga Konoha ketika Live Kak Sania perhatiin persahabat ya suara dari Leslie Kejora ini bercerita bahwa tiap hari bulan Madu tetap persahabat ya ini sontak banget rame, heboh banget nih persahabat ya masya Allah. Unggahan <laughs> tersebut pun direpost kembali oleh akun Bilaran Skor Ngintip atau Skor D. mengatakan di kalimat caption. Kalian gak dengarkan guys support akun kemimin aja nih Tentunya biar tentunya makin semangat support post keuan Leslar Masya Allah banget ya Ada juga komentar di postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Literatory Mengatakan Losdol katanya tuh Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Rasha Anskar Hafsa Mengatakan Apa bedanya nikah sama kawin? Kalau nikah nukun, kalau kawin nukun Nah kan apa deh katanya tuh aduh manja banget ini adalah kesayangan kita memang selalu membuat kita penasaran Tentunya benar-benar saja selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan selanjutnya juga perlu perhatikan ada home tentunya dari Kak Rizky Bila satu jam yang lalu di postingan igas pribadinya Ini memposting foto Natasha Wilona dengan sebuah ucapan Happy birthday will sehat dan selesai terus ya Wow persahabat, ya ternyata kakak bilar yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Natasha Wilona yang sedang berulang tahun hari ini mudah-mudahan berbahagia selalu untuk Kak Natasha Wilona amin dan selanjutnya juga persahabat ya diunggahan IGN tidak di lesi ke tiga jam yang lalu menginfokan bahwa sore ini persahabat ya ada acara poles kepoin Lesti Bersahabat ini episode terbaru Bersama kari Vivi juga di sana masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Untuk acara-acara dari idola kesayangan kita Dan kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia dan cirkuitkan vitamin manja selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune Dan konten channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh